ini bakalan berubah karena ini cuma satu video ya aku coba bakalan nonton shortnya itu ya ini sesuai judulnya guys ini habis, -habis. <SILENGALAN> <SILENGALAN> okay. tunggu dari mana coba itu e, hidungnya bisnis panjang gak gebantuin ngambil cincin tapi cuma nyekat satu pulau terus gak bantuin cuma ngedorong itu orang ah, ah, sampai masuk tujuh orang eh gak minta maaf supaya itu uh, itu gue pasti bisa ngomong pastinya ya karena udah udah udah supaya aku bikin ketagihan nontonnya bukan aku apa ngomongnya yaitu apa <laughs> uh, ini, tulis, let me do it for itu gak jelas banget ini tulis aja let me do original yuk kan ketemu jauh saya pakai link males banget lalu nulisnya kalau yang gak bisa nulis udah aku kasih nulisnya ya kalau yang Males, janganlah males. Kan sekarang di puasa, lagi Ramadan, kalau males kalian bakalan dapet dosa, loh ya. Jadi, aku bakal pusingin buat yang enggak bisa nulis aja, ya. Dah.